Harga cabai di pasar DKI Jakarta mengalami penurunan harga meskipun masih terbilang mahal, berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia melalui laman info pangan Jakarta hari ini. Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022, harga cabai masih tembus rp rupiah ribuan per kilogram ke Padahal, harga normal cabai ada di kisaran rp 30 sampai rp 50000 per kilo tergantung jenisnya, seperti contohnya cabai merah keriting dibanderol Rp105.068 per kilo. Kemudian jenis cabai merah besar dibanderol Rp109.523 per kilo. Cabai rawit merah dijajal Rp108.844 per kilo, sedangkan cabai rawit hijau Rp91.444 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 15 Juli tahun 2022, untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.